Tantangan di dalam hidup ini semua Tidak semuanya Pasti mengalami What? Hal yang datang menyerang kita Tidak! Dan menguji hidup kita Kita boleh saja di Saya boleh saja terjatuh beberapa kali di dalam hidup Tetapi saya tidak akan membiarkan diri saya berlama-lama terus dalam keterburukan Kita semua menghadapi tantangan di dalam hidup ini Kita semua pasti mengalami hal yang datang menyerang kita dan menguji hidup kita Kita boleh saja dijatuhkan oleh keadaan atau oleh orang-orang di luar sana Tetapi ingatlah kunci untuk hidup menjadi juara adalah belajar bagaimana untuk bangkit lagi dari dalam diri kita. Artinya, setiap kali kita jatuh tujuh kali, maka bangkitlah delapan kali. Jatuh sembilan kali, bangkitlah sepuluh kali. Teruslah belajar bagaimana untuk mampu bangkit setiap kali keadaan menjatuhkan kita. Itulah yang dinamakan mental juara yang sesungguhnya. Bangkitlah dan jadilah pemenang yang sesungguhnya.